Hai hai hai Mudah dikenali dari bulunya yang berwarna jingga kemerahan dengan garis-garis gelap Harimau adalah kucing liar terbesar di dunia Ekor kucing besar itu panjangnya hampir 1 meter Rata-rata berat kucing besar itu 200 kilogram Kira-kira sama dengan dua hingga tiga orang dewasa Tingginya 1 meter dengan gigi sepanjang 10 cm dan cakar sepanjang kunci rumah Termasuk hewan karnivora membuat harimau menempati posisi puncak pada rantai makanan. Oleh karenanya harimau memiliki karakter yang dikenal buas. Di alam liar, harimau memangsa rusa atau binatang herbivora lainnya. Saat berburu mangsa, harimau akan berlari ke hewan yang tidak menaruh curiga, kemudian menarik kakinya dengan gigi dan cakarnya. Tapi kalian tahu nggak nih sob, terkadang harimau juga dapat menyerang atau bahkan sampai memangsa manusia. Biasanya korban merupakan orang yang bekerja di hutan atau memang tinggal di dekat habitat asli kucing besar berloreng ini. Penyerangan oleh harimau pernah menimpa seorang petani di Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Eh tapi tunggu dulu, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Peristiwa penyerangan harimau itu terjadi saat korban sedang mandi di kebunnya di Tolong Resam Desa Penindayan, Kecamatan Semendey Darat Laut, Muara Eni. TKP berjarak hanya sekitar 30 meter dari permukiman dan 600 meter dari hutan lindung. Kepala BKSDA Wilayah 2 Lahat menjelaskan saat kejadian korban merasa kaki kanannya ditahan sesuatu. Spontan dia kaget melihat harimau tepat di belakangnya, dan berusaha mencakar pahanya. Namun ketika korban menoleh dan bertatapan dengan harimau itu, sontak harimau itu melepaskan cengkeraman dan duduk di depannya. Usai kejadian, korban pulang ke rumahnya di Desa Kota Agung, Kecamatan Semendedara Tengah, Enim Dia pun melapor ke kantor polisi. Untungnya korban hanya mengalami luka gores sedikit di bahah kanan, karena waktu kejadian masih terpasang sarung golok. Pada sarung golok tersebut ada bekas cakaran dan gigitan harimau. Entah apa yang akan terjadi jika saat itu golok tersebut tidak terpasang pada petani tersebut. Mungkin dia akan bersimbah darah dan menjadi santapan lezat untuk harimau lapar tersebut, ungkap salah satu warga. Sebelum kejadian, korban juga sempat melihat harimau di wilayah Tanjung Laut yang berada tak jauh dari TKP. Kebun itu memang merupakan penyangga dan berbatasan langsung dengan hutan lindung. Untuk itu warga sekitar dihimbau untuk lebih waspada, serta menghindari ke kebun sendirian pada sore hari. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian?